dan kita sekarang ada di segmen Ngobrol Yuk bareng Info Den Pasar. Nah, kali ini ada yang beda karena kita akan mengadakan digital talk show ini bersama Walikota Denpasar. Nah, buat proses Info Denpasar yang kemarin udah sempat komen di Instagram kita, sudah sempat mau tanya-tanya terkait dengan Kota Denpasar dan juga adanya COVID-19 ini. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan? Nah, sekarang walaupun masih ada di tempat masing-masing ya, kita akan terhubung dengan Bapak Wali Kota dan kita tetap masih menggunakan masker untuk menjaga keamanan bersama jadi untuk brosis juga yang lagi nonton, kalau lagi di luar ingat tetap pakai masker selalu laksanakan himbauan pemerintah dan kali ini kita akan tersambung dengan Wali Kota Pasar ada Bapak Ida Bagus, Rai Dharma Wijaya Mantra Halo Bapak, selamat siang Selamat siang adik Iya Bapak Selamat siang gimana pak? pakai masker aja dikasih taunya dikasih taunya harus ada jaga jangan yang paling itu di rumah ya, kerja di rumah belajar di rumah ibadah di rumah berolahraga di rumah pokoknya tetap di rumah aja bapak ya <tuk> yeah. ya iya nah bapak terima kasih sebelumnya atas waktu yang sudah diberikan pak di hari ini gimana yeah. kabarnya pak? Uh, baik dan harus sehat terus ya harus sehat terus ya Ya, ya. Karena kita bicara masalah Keselamatan dan kesehatan masyarakat Benar sekali ya nah, Bapak Sebelumnya kami dan tim Inupoden Pasar Ingin mengucapkan selamat ulang tahun Untuk Bapak Semoga sehat selalu dan panjang umur Bapak ya Terima kasih Ya ulang tahun di pandemik ya pandemi COVID. Gimana Pak rasanya ulang tahun Di tahun ini saat masih Adanya pandemik seperti ini Pak Ya prihatin banget ya karena ya bagaimanapun juga karena pandemik ini e, apa namanya ya? jadi dia nggak mandang nggak mandang status mau orang kaya mau orang miskin ya mau orang bahagia mau orang sedih ya artinya ya kita prihatin banget ya jadi ulang tahun ini ya kita anggap sebagai satu untuk introspeksi diri lah. Ya lebih banyak kita untuk melihat ke dalam diri kita dan bagaimana untuk mencari jalan keluar ke depannya seperti itu jadinya sekarang Iya benar sekali Bapak ya ya walaupun begitu harus tetap berbahagia tapi pak ya karena itu kan nanti ya, bisa itu, menyambung ke ya, kesehatan kita, kita, kita, kita syukuri aja ya Adek Nah Bapak kemarin kita dan tim Info Denpasar ini sempat memberikan Isu-isu, kalau dibilang isu mungkin berat ya, tapi kita sempat buat kalau kita akan mengadakan digital talk show bersama Wali Kota Denpasar. Ya. Kebetulan ini banyak sekali brosis kita yang ikut serta, mereka menitipkan beberapa pertanyaan kepada kita, dan semoga nantinya Bapak mau, mau menjawab atau mengarahkan lah seperti apa ya. sebenarnya yang sedang terjadi, apalagi di Kota Denpasar Bapak ya. Bagus ya, karena ini juga sebagai syarat, ya mungkin ada hal-hal yang... Bisa kita jadikan apa masukan-masukan, e, ini sangat penting sekali ya? Oke. Iya benar sekali Bapak. Nah, beberapa dari brosis ini kita sudah rangkum pertanyaannya dan kita akan langsung memberikan pertanyaan kepada Bapak. Mungkin nanti bisa langsung dijawab Pak ya. Oh iya, silakan. Oke, yang pertama Pak ini datangnya dari at bagus angga Apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan untuk bisnis pasca pandemik virus Corona ini seperti sudah, di, uh, sudah sudah ditekankan oleh Pak Presiden kemarin itu, bahwa recovery ini akan dimulai tahun 2021. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebelum recovery itu dan pada masa uh, pandemik sekarang? Jadi masa pandemik sekarang sepertinya juga agak panjang. Nah, menurut saya sekarang ini, usaha-usaha yang memang bisa dilakukan, ya, nah itu ya kebanyakan usaha yang memang hubungannya dengan satu ya digitalisasi ya dengan online sekarang banyak orang itu melakukan uh, webinar ya adanya seminar atau training-training melalui uh, web itu sendiri dan juga uh, beberapa usaha tentang masalah uh, makanan dan minuman juga nah seperti itu dan ada beberapa ya uh, saya, saya dapat beberapa catatan, mungkin bisa saya bacakan ya sedikit ya Karena kita terus berkonsultasi dengan apa namanya e, Dengan rekan-rekan kita kira-kira apa yang bagus Nah ini ada beberapa rekomendasi, kayak e-commerce gitu ya Jadi masuk masalah digitalisasi E-commerce ini juga akan membuat e, sesuatu yang bisa untuk berjalan yeah, Di dalam masa pandemi ini sendiri sebelum ada vaksin itu disumpah Ya kedua juga ini ada adakah seperti remote walking? Jadi istilahnya ya memang sih teknologi semua apa -apa pada akhirnya dan kemungkinan ini juga kita persiapannya juga belum seperti itu Tapi tidak ada salahnya kalau kita bisa melakukan transformasi ya, transformasi artinya kita bisa bergeser dari apa yang kehidupan normal kita duduk sama kehidupan normal kita sekarang Sekarang ini kehidupannya normal juga Normal dalam pandemi Nah itu <tuk> pokok kesehatan Nah, ini masalah logistik yaitu itu masalah makanan dan juga ada apa? minuman ya, delivery service seperti itu. Nah, juga di sini juga ada kesempatan untuk online schooling. Iya. Online schooling juga ini bisa. Tadi sudah saya katakan juga webinar ya, atau online training di sini bisa. Ya, mungkin juga di sini kalau memang ada yang bisa terobosan atau bisa juga solusi untuk mikro, usaha mikro ya mungkin seperti uh, ya televisi televisi atau pertunjukan pertunjukan secara online mungkin bapak ya ya nah, secara online ini iya. masih tetap mereka di sini dikuasai oleh uh, online uh, online bisnis benar sekali pak Berarti kalau di Kota Denpasar itu sudah ada pelatihan kerja atau workshop digitalnya ya Pak? Karena ini ada pertanyaan juga dari broses kita, datangnya dari Ed Frida Larasati, menyambung tadi dengan yang Bapak katakan, kalau memang oh. ada pelatihan kerja di Kota Denpasar sendiri, seperti apa Pak penanganan untuk pelatihan kerja secara online ini? Apakah sudah ada dan sudah berjalan? Ah, jadi begini ya, itu dari background Kota Denpasar, sekarang ini kalau nggak salah sudah ada beberapa yang mereka sudah lakukan ya. Mohon maaf ya, saya belum belum mencatat betul itu. Tapi nanti coba, coba tolong aja cari di instagram mereka. Di uh, Dharma Negara Alaya atau di Bankrupt. Mereka itu mungkin ada. Dan mereka sedang menyusut juga sekarang. Seperti pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan juga di sini mereka juga mengadakan satu uh, seperti kompetisi. Kompetisi yeah. seperti film baru Lo salah gitu ya? Film baru, Film baru uh. ini Uh, tujuannya untuk uh, selain mengisi kekosongan kreatif mereka juga tidak akan uh, terhenti ya mereka bisa untuk memuat satu konten konten yang ada di sekitar mereka dan ini akan dikompetisikan nah kemudian Pak ini masih ada pertanyaan lagi kita langsung menyambung menyambung nggak apa apa bapak ya apa bagus begitu lho, iya. kayak, nah, bisa, ya. bagus. Ah, ini ada pertanyaan dari @ekwputra, putra, kemudian ada dari @jamursahati, jamur sehati ada @lokerbali dan mang 3x, serta ad di rumah, ini mereka bertanya hampir sama, saya rangkum menjadi satu, selain bantuan kepada masyarakat, ini kan imbas covid itu sangat terasa pak, apalagi untuk perusahaan seperti yang kita sebutkan tadi sekarang PHK karyawan sudah banyak Kemudian juga beberapa perusahaan yang tidak memperkirakan ini akhirnya menjadi kolaps. Nah melihat itu bagaimana pendapat Bapak dan kemudian kedepannya ketika COVID ini berakhir, kira-kira apa yang akan dilakukan kota Denpasar terhadap karyawan-karyawan yang sudah ter-PHK, kemudian lapangan pekerjaan yang mulai menipis? Kami harapkan teman-teman yang PHK untuk melakukan uh, transformasi ini. Nah sekarang kan sudah disiapkan hmm. oleh pemerintah pusat hidup prakerja, Termasuk juga Kota pasar, juga menyiapkan prakerja. Yeah. Nah, prakerja ini nanti coba kita akan sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang mampu kira-kira untuk uh, uh, beradaptasi dengan pasar itu sendiri. Tapi kalau berbicara keuntungan, kayaknya sulit sekali ya, yeah. karena sekarang ini untuk hidup aja uh, akan menjadi berat sekali ya. Jadi kita tidak bisa untuk memikirkan satu keuntungan yang besar seperti keadaan yang, yang sebelumnya. Mungkin Selamat. itu beberapa langkah yang sudah dilakukan, berarti Pak, ya, oleh pemerintah kota Denpasar, seperti ada Dr. Kranja. Jadi, sekarang ya, sudah dipersiapkan seperti itu, sudah ada melalui pendataan dari desa-desa uh, dan dari kelurahan, itu terdata seperti itu. Nah, jadi kita akan mencoba nanti istilahnya adanya uh, workshop-workshop atau training-training yang memang sesuai nanti. Selain daripada online, mungkin bisa masuk ke pertanian, bisa masuk ke lautan istilahnya kepengolahan seperti itu ya, kita mencari kita logistik juga ya, kita mencari pola-pola seperti itu yang pada intinya adalah bagaimana caranya kita untuk bisa bertahan jadi kita harusnya, artinya hal yang untuk memberikan satu solusi-solusi uh, jangka -solusi pendek seperti itu. oke Bapak, nah ya. berarti beberapa Kegiatan atau mungkin perencanaan untuk jangka pendek sudah ada dari Kota Denpasar. Namun jika ini berlangsung lebih lama dari yang diprediksikan, ini ada pertanyaan dari Etitah Mutama dan juga Et Sbw underscore Bawa Pak. Apa yang akan dilakukan lagi oleh Pemkot Denpasar untuk melindungi dan menjaga perekonomian ini berarti Pak? Nah, tentang masalah itu juga kami juga coba untuk menggerakkan seluruh sektor. Kalau sektor-sektor yang sudah ada itu kan pemerintah pusat sudah memberikan. Uh, satu insentif-insentif ya baik dari UKM, perbankan, dari kredit, segala. dan ini juga LPD di Denpasar juga sudah kita perintahkan seperti itu. Pokoknya okay. Kompras juga sudah kita perintahkan dari segi permodalan. Tapi kan tidak cukup untuk permodalan, tapi kan juga harus ada bagaimana caranya mereka berproses di dalam ya seperti workshop dan segala macam ini juga hmm. harus kita siapkan. Artinya ya. itu selama jaga itu kita harus berbuat seperti itu sebelum ini kembali menjadi normal ya okay. kalau secara normal sih memang mungkin agak lama ya hmm. karena prosesnya kan mitigasi dulu gitu. yep. habis mitigasi, recovery recovery baru normalisasi nah, seperti itu jadi proses-proses terkait dengan tadi juga kan sempat Bapak katakan mungkin bisa diberikan masukan juga dari para masyarakat yang ada di sini ya Bapak ya ini menyambung juga dari pertanyaan FGN Dharma Jaya Adakah kemungkinan nanti akan shifting ke ekonomi pertanian atau industri hasil laut, Bapak? Kalau memang sudah ada, mungkin seperti apa nanti evaluasinya, dan kalau belum, kenapa? Dan ini memang ya, kalau kita lihat di Denpasar ini memang sudah ada beberapa, ya, beberapa daripada perusahaan-perusahaan. Dan saya rasa UMKM kita tuh lebih banyak bergerak dalam bidang olahan daripada pertanian itu sendiri. Nah ini memang kalau data-data konkret ini memang kami belum bisa melihat ya nah karena dari dari hasil pertanian dan juga daripada kelautan ini hasilnya juga uh, apa namanya outputnya juga dia masuk ke logistik iya. logistik mungkin dari makanan ya nah, dari makanan dan ini juga yang dibutuhkan dan sekarang kalau kita lihat sebetulnya kalau pertaniannya itu serius dalam masa pandemi ini pun mereka bisa ekspor nah, seperti manggis ya kemarin kita iya. lihat kan manggis mereka salah itu bisa, bisa ekspor artinya di sini memang harus ada entrepreneurship yang tinggi dan kemampuan untuk bertransformasi yang tinggi juga nah berarti kemudian pak ini kita langsung masuk ke pertanyaan dari at Harleaf M persiapan logistik atau pangan seperti apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota Denpasar baik dari mekanismenya atau mungkin jenis pangan yang sudah dipersiapkan apa saja pak suk semua rahayu katanya Harleaf ya kita di Denpasar itu sudah menyiapkan namanya uh, lumbung Lumbung pangan, lumbung pangan ini mekanisme pendistribusian itu sampai kepada tingkat desa maupun kelurahan. Jadi persiapan logistik kita sekarang ini ya, sementara ini laporannya, laporannya untuk beras ya, dalam kategori tanggal 4 ini sekarang memang dalam posisi aman. Ya, tapi kita kan harus melihat juga sampai posisi ke Desember, ya. ke Desember. Nah kalau kita lihat, pasar itu kebutuhan berasnya itu adalah lima ton per bulan, ya. Produksi kita di Denpasar-Denpasar kan gak banyak sawahnya, ya. dikit sawahnya. Jadi bisa kita hanya bisa memenuhi 15% dari itu. Nah, sedangkan yang lain ini banyak pasokan-pasokan dari luar. Nah, pasokan-pasokan ini ya, pasokan-pasokan ini sementara ini terhitung uh, bisa untuk memenuhi uh, pendistribusian dan juga kebutuhan masyarakat. Tadi saya juga dapat informasi katanya ya. Ya, sumber ini dari dari Provinsi Bali ya sampai sampai Desember. Mudah-mudahan Provinsi Bali ini surplus terhadap beras-beras dulu ya. Iya. Nah, tapi kita harus ingat ya. Hmm. Jadi presiden sudah mengingatkan kepada kita ya, tentang masalah eh, beras itu sendiri. Kelangkaan pangan dari FAO eh, yang yang memperingati. Karena negara-negara peng ekspor beras mereka itu kan banyak melakukan lockdown. Ya. Nah, lockdown ini yang menyebabkan mereka itu harus memenuhi kebutuhan dalam negerinya dulu sendiri. Dan mereka juga tidak melakukan uh, pendistribusian atau ekspor beras. Ini juga harus kita waspadai. Dan kita juga harus siap nanti terhadap kelangkaan-kelangkaan pangan itu sendiri. Nah ya. ini juga ya, nah itu juga kalau kita lihat sekarang ya, seperti gula pasir. Bawang merah, bawang putih, cabai, kencur, ya. Nah, ini sampai sementara ini aman, ya. Oh, okay. Tapi kita harus pastikan dulu. Kita harus pastikan, ya, seperti apa pendistribusiannya. Berarti seperti paling tidak itu, sampai akhir tahun persiapan logistik khususnya di Kota Denpasar masih cukup aman lah, Bapak ya. Masih cukup aman ya. Okay. Prediksi kita sementara ini ya, asumsinya tidak ada perubahan-perubahan, ya baik, berarti secara logistik pangan sudah Nah sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya Ada dari Ibu Ngura Anom Pak Sebelumnya selamat ulang tahun Bapak Ray Mantra Dan terkait dengan pertanyaan tadi Ini nyambung juga ternyata sama pertanyaannya dari Ibu Ngura Anom Bantuan secara fisikologis ini Dalam bentuk konseling secara digital atau mungkin hotline Untuk masyarakat utamanya korban pandemi Dan juga masyarakat yang ter-PHK seperti apa Apakah di kota dan pasar ada bantuan secara psikologis karena menurut dari followers kita ini sistem kekebalan tubuh itu pasti akan menurun ketika adanya psikologis yang cukup terganggu bagaimana Bapak pendapatnya? Ya, nanti bisa di ini ya, uh, tolong bantu nyebar ya nah, uh, tolong bantu nyebar kita tuh sudah membuka layanan uh, curhat online, di komunitas teman baik oke okay. nah, ini tuh komunitas teman baik, nih. Nah, ini ya jadi bisa kita ini, ini ada nomor teleponnya juga, nah jadi kita itu akan membuat satu pelayanan tentang kesiapan mental masyarakat. Ya. Mungkin bukan hanya untuk teman-teman yang PHK saja, ya. kepada masyarakat secara uh, secara luas, khususnya di Kota dan Pasar, kita sudah bekerja sama dan kita memiliki satu bidang konseling ya, yang dijalankan di sini. Itu dengan perlindungan anak dan perempuan, dan juga teman-teman dari skater ya, Jadi curhat pakai WhatsApp. Oke, okay, curhat online. Nanti ya. dijamin ya. Baik, kemudian Pak, ini ada selanjutnya ada pertanyaan lagi ini dari F.G. Fira, kemudian F.F.I. Kartika 574, F.V. underscore toings. Kemudian ada F.M.C. underscore SU, dan f Abdullah. Ini terkait dengan pendatang Pak. Jika pendatang meminta untuk dipulangkan, sekiranya dari pemerintah kota Denpasar, apakah mengizinkan atau memang ada regulasinya tersendiri? Karena memang di sini mereka mengatakan sudah tidak ada pekerjaan tetapi tagihan masih berjalan. Kira-kira gimana, Pak? Ya, saya rasa itu dengan adanya himbauan dari Pak Gubernur Bali ya. Itu mereka diizinkan untuk pulang, atau mereka itu melapor dulu dengan satgas, dengan satuan kubus dari provinsi Bali. Akan diberikan satu surat pengantar. Ya kasihan juga, mereka juga tidak ada pekerjaan di sini ya Dan memang dalam keadaan memang serba sulit kembali kita saya rasa itu tidak menjadi satu apa, kendala dan halangan Asal mereka itu melapor kepada Satgas uh, Provinsi untuk mendapatkan surat keterangan Nah Oke, okay. baik berarti sudah terjawab dan semoga terjawab ini dari proses kita Nah kemudian Pak sekarang kita masih ada beberapa pertanyaan lagi Ini datangnya dari kita lihat dari at Mariani, kemudian Star 10686580 kemudian ada at Prayoga, underscore dan juga underscore Deva -mhndl. Ini cukup unik-unik nih nama akunnya Bapak ya. Ini pertanyaannya, yeah. terkait dengan pertimbangan pihak berwenang, ini tetap melakukan penyemprotan disinfektan di jalan beraspal. Apakah ini yeah. efektif Pak? Dan kemudian, Anggarannya ini tidak akan bisa dialihkan ke bantuan sosial saja untuk penyemprotan disinfektan ke aspal-aspal. Silakan bapak. Oh iya, ini pertanyaannya teknis banget ya. Uh, jadi saya coba untuk untuk menjawab secara umum ya, secara umum. Kalau masalah efektif dan tidak efektif, karena penanganan COVID ini kan sebetulnya kita belum belum tahu kepastiannya seperti apa. Seperti contohnya begini, uh, pakai masker sama nggak? Pakai masker. Nah, itu contohnya. Dulu kan, ya, pakai masker, orang sakit aja. Ternyata sekarang pakai masker. Jadi, ini memang satu hal yang harus kita pertimbangkan. Kalau saya sebagai wali kota, saya harus bisa detail bagaimana caranya untuk memberikan proteksi. Nah, ya, ini seperti itu. Kita melihat sekarang, ya, video-video berkembang, meskipun isu-isunya juga pro kontra. Ya, pro kontra tetap pro kontra. Tapi kita harus memiliki suatu keyakinan untuk memberikan proteksi yang baik dan lebih detail. Yang paling penting adalah saat kalau di kota dan pasar itu dilakukan, ya, itu di wilayah yang memang e, terdampak dan zona merah. Jadi tidak semua wilayah, atau memang wilayah-wilayah yang memang penuh dengan aktivitas keramaian, seperti pasar-pasar tradisional berarti langkah antisipasi sudah dilakukan pencegahan juga sudah perencanaan kedepannya juga sudah Bapak ya untuk kota Denpasar ya, Pak seperti itu mudah-mudahan kita bisa untuk melaksanakan dengan baik terutamanya kerja yang baik dan berkolaborasi dengan masyarakat kotong royong dan solidaritas iya, Pak semoga semua segera membaik tapi ini masih ada ya. pertanyaan lagi terkait dengan ya. Denpasar yang semakin ramai Pak terutama ya. di sore hari tidak seperti awal penerapan physical distancing. Ini pertanyaan dari F Oselku Rosi. Bagaimana Pak, pendapat Bapak? Ya, sebetulnya kemungkinan mereka, masyarakat ini sudah ada merasa jenuh ya. Sudah ada merasa jenuh. Dan istilahnya sekarang ini mereka selalu ya, apakah paham atau tidak paham tentang masalah pandemi COVID itu sendiri di kota terpasar. Ya? Nah sekarang ini ya. Jangan kita melihat grafik itu turun, kita merasa aman. Iya. Itu salah. Situasi sekarang adalah situasi yang harus kita berhati-hati. Nah, sekarang, menurut saya, sekarang ini ya, mari kita kembalikan kesadaran kita itu kepada kesadaran ya, apa namanya yang semula. Jadi, Denpasar ini sedang mempersiapkan sekarang ya, tentang masalah pembatasan kegiatan masyarakat. Tadi saat ya, sudah kita rapatkan dengan DPR, DPRD telah memberikan rekomendasi. Jadi kita mencari satu pola bentuk, ya, pola bentuk penanganan COVID non-PSDD. Oke, berarti ini berbeda, Pak, dengan PSBB ini? Ya, non-PSBB, ya. Ini akan, kalau ini sedang kita ajukan ke Gubernur, ya, untuk mendapatkan persetujuan berupa peraturan luar kota. oke. Nanti kalau ini sudah dapat persetujuan, kita akan mulai nanti menerapkan pada pertengahan Mei. Hmm. Karena kita perkirakan nanti, Mei sampai Juni ya. Ya, itu masa-masa rawan adanya peningkatan. Dan kami mohon bantuan kesadaran kepada masyarakat dan kerjasama kembali. Ya, sini. Sekarang ini bukan dalam artian kita membebaskan, tidak. Ya. Tapi kita sudah... Menguatkan sekarang ini ya, dengan menggunakan menggunakan pakai masker ya. ya. Kita sedang menguatkan juga struktur satgas kita yang ada di bajar baja atau di lingkungan. Nah sekarang tolonglah dulu Sebelum nanti istilahnya penerapan itu kita sadar dulu kalau nggak penting banget nggak usah keluar. Jadi lebih baik kita kembali lagi belajar, beribadah, berolahraga, belajar juga kalau bisa dari rumah ya. Dan nantinya juga kita harapkan di sini ya. Ya, mungkin juga nanti dari kepala-kepala lingkungan atau kepala desa Tenggara akan menerapkan sanksi. Nanti sanksi administrasi, bisa ktp nya ya apanya, seperti itu. Ya. Jadi, kerjasama ini sangat kita harapkan. Ya. Dan ingat, ini adalah tahun untuk menyelamatkan nyawa atau jiwa kita, maupun jiwa uh, orang lain, saudara kita atau masyarakat yang lainnya. Nah ini, ini perlu ada satu kesadaran bersama di sini. Yang tentunya di sini ya semakin cepat kita bisa memutuskan, semakin segera kita bisa untuk melakukan langkah-langkah berikutnya untuk menuju pemulihan-pemulihan ya kebebasannya ada. Tapi kalau sekarang kalau dilakukan seperti ini, kalau kita membandel, berarti kita itu ikut membuat orang itu lebih lama menderita. Iya benar sekali. Bapak ya. Ya, Kalau tindakan kita membandel sekarang, orang Bali bilang bengkong loh jelanya ya. Jadi, namanya adalah pembatasan kegiatan masyarakat skala desa adat, desa dinas, dan juga di kelurahan, dan juga di perbatasan-perbatasan. Baik, nah, untuk mengurangi mobilisasi ya, hmm. mengurangi mobilisasi dan juga memperlancar jalur distribusi logistik. Ya, dan kita masuk ke pertanyaan terakhir, Pak. Ini ya. datangnya dari... app. Ya. Godwiss underscore 32 dan juga F Wahyu Adi Saputra Ini hanya sampai 4, Bapak Sangat semangat ya, ya. buat akun di Instagram ya, Bapak ya Pertanyaannya ya. ini, kira-kira sampai kapan kita libur? Kapan kita bisa sekolah lagi, Pak? Wah, kayaknya adik-adik kita sudah kangen untuk sekolah ya, lagi ya, ya. Saya sebenarnya sama juga, kayak adik-adik pengen kerja lagi yang benar-benar kencang ya <laughs> Di luar keadaan ya, keadaan yang kita dibatasi betul kalau saya lihat sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dia malah menyiapkan program belajar untuk di rumah ini sampai Desember, ya. Oke. Ada satu pengalaman ya, ada satu pengalaman. Saya lihat di, saya baca beritanya itu di Vietnam. Vietnam itu mulai apa namanya uh, menyekolahkan daripada siswa siswanya yang ada di sana. Tapi ternyata terjadi pandemi lagi, itu ternyata juga di, apa namanya diliburkan lagi. Nah, artinya begini, kita sangat sayang sama anak-anak kita, sama generasi-gerasi penerus kita. Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyatakan hal seperti itu. Jadi untuk lebih amannya ya, ya <laughs> mari kita jalani kehidupan normal. Normal itu dalam artian normal yang saat ini sedang diberlakukan. Bukan normal ya, ke, hmm. apa yang ya, sudah lewat kemarin. Hmm. Tapi menurut saya sekarang ya, sebetulnya, uh, karena kita banyak di rumah, ya, jadi, jadi kita lebih tahu sekarang, uh, Bapak kita seperti apa sih, ibu kita seperti apa sih, adik kita seperti apa, kita, kita, kita, kita seperti apa sih, ya. kita bisa makan sama-sama, ya. kita bisa sembahyang sama-sama, ya. Nah, artinya ambil hal yang memang positif, ambil hal yang positif, ya. berikan ini sebagai nilai yang memperkuat ke mental dan juga ke keluargaannya, dan spiritualitasnya juga ditingkatkan. Untuk memberikan energi lebih nanti pada waktu memang kalau kita memang bisa beraktivitas kembali dari seperti Baik, Oke lah Bapak berarti tetap mengambil hikmahnya yang positif positifnya kita ambil di masa pandemik seperti ini Bapak ya. Terima kasih Bapak, tapi sebelum itu ini masih ada satu saran datangnya dari Brosi Novaland Pasar dari fq 2 ba underscore 06. Ini dikatakan Bapak usung buat aplikasi Hope dan Help. Jadi diusulkan untuk membuat aplikasi di mana hope itu untuk orang-orang yang akan memberi bantuan Dan help nantinya untuk orang-orang yang perlu dibantu Dan ini juga untuk mendata orang-orang uh, Agar nantinya bantuan yang diberikan itu Tepat sasaran dan tidak double sasaran Mungkin nanti bisa dijadikan pertimbangan lagi Bapak ya Oleh Kota Denpasar oh, ya, tapi saat ini ya, memang eh, itu bantuan-bantuan eh, itu semua ada verifikasi, di tingkat desa ya, okay. tapi bagus juga dipakai aplikasi. Ya, mungkin ini bisa di nanti, jadi siapa yang berhak ya, siapa juga yang istilahnya yang sudah daftar, di harga seperti itu. Itu sangat baik sekali, saya rasa sangat membantu sekali hal seperti itu. Ya, nanti kita pertimbangkan ya. Baik, kalau begitu, nah, terima kasih banyak Bapak, Selamat Selamat Bapak saya dan Malah Mantra. Sehat selalu bersama keluarga Pak dan juga tim di sana. Sama-sama salam ya untuk semua kru di Info Denpasar Dan Info Denpasar salah satunya juga uh, ini bisnis yang sangat prospek di dalam pandemi Iya <laughs> pak, sama-sama pak Kalau begitu baik, terima kasih bapak Semoga nanti bisa bertemu langsung sama -sama lagi bapak sama -sama. Ya. ya Baik, nah Brosis Info Denpasar itu dia tadi Digital Tokyo kita di segmen Ngobrol yuk barang Info Pasar Semoga menjawab pertanyaan dari Brosis Info Pasar Tapi kalau memang belum atau mungkin nanti pengen diajakin biar kita ngobrol yuk sama narasumber siapa kamu tinggal tulis di komen di bawah aja ya dan untuk konsen konsen pasar ingat tadi himbauan dari pemerintah juga untuk tetap di rumah aja selalu pakai masker kalau keluar rumah dan kalau emang perlu banget baru keluar rumah ya selain itu selalu rajin cuci tangan jaga kesehatan jaga kebersihannya kamu dan jangan lupa tetap di rumah aja Sekian dulu dari Ade Yulia dan juga tim Info Pasar. Sampai jumpa di Ngobrol Yuk selanjutnya Ingat selalu follow kita, ikutin kita di Instagram dan juga di Youtube Ah, Info Pasar.